Halo Sahabat apa 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang ramalan Scorpio di bulan Agustus tahun 2021 namun buat kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021. Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir perbedaan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing kategori Scorpio di bulan Agustus tahun 2021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 Secara umumnya six of swords itu diartikan perjalanan kehidupan mengiring kehidupan mengaruhi kehidupan dengan penuh lika dengan penuh tantangan dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021 kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini digambarkan seorang Scorpio hanya lelah. Yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio terlalu lelah untuk mengaruhi kehidupan, menjalani kehidupan, serta mencari kebahagiaan untuk keluarga seorang Scorpio sendiri. Dan di sini juga dikategorikan perjuangan yang dilakukan oleh seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021 akan membuahkan hasil yang tidak akan berdampak negatif kepada kesehatan Scorpio sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah.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 Dan di yang kedua, di sini seorang Scorpio akan mendapatkan dukungan, doa, support dari orang tua, orang-orang sekitar untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Agustus tahun 2021 meskipun kelelahan di dalam mencari rezeki serta nafkah keluarga. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, "demon secara umumnya, demon itu diartikan kemungkinan yang akan terjadi, hal-hal yang akan terjadi." Dan jika kartu demon kita gabungkan dengan kesehatan seorang Scorpio, disini menggambarkan kelelahan yang dialami oleh seorang Scorpio akan terobati dengan melihat senyum tawa dari sebuah keluarga yang dimana disini seorang Scorpio masuk kategori sebagai orang tua dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan ada prediksi lain kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang orang tua akan mendukung mensupport seorang Scorpio agar lebih bangkit lebih semangat untuk mendapatkan kehidupan serta di disini kesehatannya akan lebih bagus dan untuk kartu keuangannya adalah five of tackle ataupun lima koin secara umumnya five open tackle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan kita suka membantu orang lain kita suka untuk melihat orang lain namun kita sendiri sedang susah dan kita sendiri sedang membutuhkan dan disini menggambarkan keuangan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang dimana disini disarankan kepada seorang Scorpio baiknya lakukan perubahan kembali untuk menata Keuangan agar keuangan lebih bagus lagi, dan di sini disarankan juga kepada seorang Scorpio: baiknya kokohkan dulu, baiknya stabilkan dulu, baiknya tingkatkan dulu keuangan diri sendiri, barulah membantu orang lain. Karena di sini, Vetus juga akan bisa terbuka dengan membantu orang lain. Namun, di sini seorang Scorpio disarankan untuk menstabilkan keuangan terlebih dahulu agar dampaknya lebih positif kepada kehidupan, dan untuk kartu support energinya adalah. Queen of Pentacle secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio suka membantu orang lain, namun dia sendiri sedang membutuhkan. Dan di sini, seorang pasangan akan mendukung mensupport seorang Scorpio agar menata kembali keuangannya, kemudian membantu orang lain, serta di sini pasangan akan selalu mendoakan pintu meski seorang Scorpio agar semakin terbuka lebar yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Scorpio di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021 adalah di sini seorang pasangan akan selalu mendoakan seorang Scorpio akan selalu mensupport seorang Scorpio untuk menata kembali keuangannya untuk menanti kembali keuangannya serta melihat pendapatan dan menstabilkan keuangan yang dimana di sini pintu meski akan terbuka dengan suka membantu orang lain dan disini catatannya adalah stabilkan dulu keuangan sendiri dan untuk kartu pekerjaannya adalah seven of one ataupun tujuh tongkat secara umumnya seven of one itu diartikan berusaha menghadapi dengan diri sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan orang lain dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Scorpio, karirnya akan mengalami peningkatan yang dimana di sini digapai dengan ide channel sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Namun di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan banyak ketangguhan untuk mendapatkan pencapaian karir tersebut yang dimana di sini seorang Scorpio akan dikelilingi orang-orang. Yang tidak suka ataupun yang iri kepada seorang Scorpio sendiri, dan disini disarankan kepada seorang Scorpio buatlah itu sebagai acuan dan pemacu semangat untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi, karena di bulan Agustus ini disebutkan seorang Scorpio akan mendapatkan peningkatan karir yang sangat bagus. Dan untuk support energinya adalah page of absorption; secara umumnya, page of absorption itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan, meskipun seorang Scorpio mendapatkan banyak rintangan banyak mendapatkan orang yang iri kepada dirinya tentang karir. di sini seorang Scorpio akan mampu menjalaninya dengan doa dukungan dari seorang anak yang di mana di sini membuat seorang Scorpio karirnya akan lebih bagus dan di sini semua karir yang ia dapatkan atas doa dari seorang anak atas usaha tindakan yang dilakukan oleh seorang Scorpio tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan jika tertentu, kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi di bulan Agustus tahun 2021 kalian seorang Scorpio akan mengalami peningkatan yang dimana sini berkat doa dukungan dari seorang anak yang menjadi pemacu kepada seorang Scorpio meskipun disini seorang Scorpio menghadapi banyak rintangan untuk mendapatkan karir kehidupan yang lebih bagus lagi di sini digambarkan seorang Scorpio akan mampu menjalaninya akan mampu melewatinya dengan dukungan doa dari seorang anak serta keluarga Scorpio sendiri dan untuk kartu hubungan esmaranya adalah nine of cup ataupun 9 dia. Secara umumnya nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara dengan menerima kekurangan pasangan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan disarankan untuk tidak melihat masa lalu, tidak mengingat-ingat masa lalu sehingga keharmonisan akan datang kepada hubungan asmara Scorpio. Dan di sini juga bahkan juga bahwasanya Hubungan asmara yang didapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021 akan mendapatkan respon yang positif dari orang-orang sekitar, dari keluarga, dari teman-teman. Yang dimana di sini disarankan kepada seorang Scorpio baiknya fokus kepada satu pasangan, tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, dan tidak mengingat kesalahan di masa lalu serta di sini menatap masa depan bersama seorang pasangan. Dan untuk soal energinya adalah. Queen of Cup. Cara menyebut Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Scorpio, dan di sini menggambarkan. Hubungan asmara seorang Scorpio akan mengalami peningkatan, akan mendapatkan keharmonisan kebahagiaan, yang di mana di sini disarankan kepada seorang Scorpio untuk tidak membantingkan pasangan dengan orang lain menerima pasangan apa adanya, dan di sini seorang pasangan akan selalu merespon memberikan tanggapan yang positif kepada seorang Scorpio sehingga di sini tercipta kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara, dan jika kartu demun kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Scorpio di sini menggambarkan. Kemungkinan yang akan terjadi di bulan Agustus tahun 2021 kepada hubungan asmaranya adalah kebahagiaan keharmonisan yang di mana di sini seorang Scorpio bersama seorang pasangan akan sama-sama menerima kekurangan, tidak mengingat masa lalu, serta sama-sama menatap masa depan yang di mana di sini akan tercipta kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan hubungan asmara. Dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021 itu berada di angka 6.